Kataku tidak dari. Aku minta tolong, minta bantuanmu. Aku punya utang. Tolong ambilkan aku uang dari uangmu, goib Uang goib kamu tapi jangan dibuat haram haraman ya. Enggak, aku buat membayar utang. Saya butuh lima juta untuk minggu ini. Pokoknya enggak boleh buat haram haraman. Kosong ya. Saya butuh waktu. Subhanallah, Ya Allah Alhamdulillah Aku bisa bayar hutan ya, ya. oh, Makasih Ratu Bidadari Aku bisa bayar hutan, Ya Allah Yaudah, Alhamdulillah Makasih Ratu Bidadari Yang ingin tahu <tuh> e, ilmunya e, Jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV ya di subscribe channel youtube Ratu Bidadari nanti akan saya berikan caranya menarik uang goib subscribe channel youtube Ratu Bidadari kalau ingin tahu ilmunya oke okay? Gus, niki saya tidak ada bade bayar kopi ini Gus ya oke, apakah saya harus ngopi kok enggak malah nggak iki kok duit luwalah Gus Gus jeneng tapi nggak tuh Tarik gaib bagus ngarik-narik goke Oke, cukup, kopi cukup, cukup guys nah, bayarnya yeah. lagi <laughs> nah, yeah. yeah. kosong ya kosong kunfaya kun alhamdulillah guys kunfaya kun sabdo panditoratu saya diberikan uang alhamdulillah ini bisa buat ngopi ya teman-teman